Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. ngapain baju Pokemon? jelaskan dulu. Ada apa baju Pokemon? tapi gigi lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi di channel Aspin Madrid official di part 1 kita sudah melihat pembuatan tempat duduk dari bambu dan juga pengupasan kelapa di part 2 kali ini kita akan melihat pemarutan kelapa kelapa di sangrai dan juga penumbukan kelapa untuk rendang atau malbi dari palembang tak perlu berlama lagi guys saya ucapkan selamat menonton di part 2 hal yang pertama dilakukan parut kelapa terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan mesin kelapa. Mesin ini dibuat sendiri menggunakan mesin air. Di sini saya ditemani Mang Epan. Jadi kami berdua memarut kelapa ini, guys. Mantap. dalam pemarutan kelapa ini kita harus berhati-hati bisa saja yang tidak diinginkan terjadi bagi kalian belum pernah mencoba jangan tiru dimanapun anda berada terima kasih Kelapa diparut atau terpisah dari rumahnya. Tahap kedua, sangrai kelapa parut, gunakan ketumbar, minyak sedikit menggunakan api kecil, aduk-aduk terus, guys. Capek tak apa, yang penting membuatkan hasil, aduk sampai berubah kecoklatan. Setelah proses itu selesai, tumbuk kelapa yang sudah disangrai menggunakan lumpang batu Proses ini agak melelahkan karena yang menonton video ini manis Tumbuk sampai berubah seperti gula jawa Maaf, video hasilnya tidak ada guys Jadi kalian bisa melihatnya di Google Terima kasih Edisi apa kamu angkat kursi itu nih? Edisi apa? Edisi ngangkat kursi adiknya. Pak hmm. nah, Pokemon? Jelaskan dulu. Nggak apa baju Pokemon? Sekian untuk video kali ini guys. Kita ketemu di part 3. Ini ada bonus video pemasangan tenda. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Kita jatuh anak Oh lu C-, oh, yang <maks maks vivo> kita lupa nih, Halo, assalamualaikum. Oh, Bapak, pesona dua kali ya? Tahun lima ratus lah. Oke, masih dua ribu itu. <tuk> Bagian apa, Bapak? Bagian konsumsi, konsumsi ya? Masak kering, Masak kering beraman kamar mandinya, buka semua,